Di manakah yang tak berbicara melihat anaknya dibancari pukulan? Namun ini tidak! Kau datang di tengah-tengah milikku tetapi mereka tidak berikan Kau tak dikenal Bagaimana seorang penjaga politik Kau ya, diadakan ya. para Pilatus. Di sana, di telingamu, pekikan di buku. Salihkan dia. Sangitkan dia. Orang-orang garam dihasut pemimpin-pemimpin hujanan. Yang telah bertahun-tahun mencoba kebenaran. Dalam kemasuan demi nikmatnya sebuah kedudukan, Pilatus dijerat rasa takut akan kehilangan kedudukan engkau Menipu suara hati yang kau adalah raja datang menyaksikan kebenaran yang menguasai pada itu kau Bisu lantaran rela pada kendak Bapak dan cinta pada manusia. Hanya mata memancarkan kasih, pada wajah-wajah palsu penuh emisi. Dan keindahannya, kebaikan tubuh kubur Ini, itu, itu, itu, itu, mati Oleh itu, itu, itu, gila Kaulah saja, kau. Marilah kita berkumpul di tempat ini untuk mengenangkan dan merenungkan Jalan dari kami. Kami bersyukur karena Engkau telah memberi teladan pengorbanan yang tak mampu kami balas dengan cinta sebesar apapun. Kami sadar. Bahwa dosa kami adalah jalan yang engkau lewati di ibu kota Pada kesempatan ini, kami ingin bersamamu berjalan di jalan penderitaan, sambil mendoakan keluarga dan komunitas kami dengan segala masalah dan tantangan yang paham. Apa sekiranya boleh, biarkan biasa. Ya Tuhan dan bersyukur kepadamu Selalu dengan salib suci yang kapa menembus dunia Kata-kata Yesus Ikulah kuk yang kupasang Dan belajarlah daripadaku Kata-kata itu Kini menjadi nyata Saat sebuah salib besar diletakkan di atas baunya Jalan penderitaan dimulai dari sini Salib itu dibuat dari kayu pilihan, yang membuat Yesus hanya punya satu pilihan, yakni memikulnya. Salib itu memang berat, tetapi lebih berat mendengar umpatan benci dari orang-orang yang pernah merasakan cinta kasihnya. Dengan salib di bahunya, Yesus berjalan sambil menahan beban. Salib yang berat, Bukan menjadi penghalang baginya. Yesus tidak membuang salibnya. Justru Yesus bertahan dan memulai perjalanannya. Keluarga kita sedang menghadapi banyak masalah. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namaMu. Datanglah kerajaanMu. Jadilah kehendakMu di atas bumi seperti di dalam surga. Bapak kami, aku, aku. Hantar tanah dia masuk dalam surga yang sangat merupakan kesayaman Perhentian ketiga Yesus jatuh pertama kali Kami menyembah dikau ya Tuhan Dan bersyukur kepadamu Sebab Tuhan, salib suci yang Tuhan jatuh pertama kali di bawah salib Kali ini tidak ada ranting-ranting saitun Dan jubah yang dibentangkan di atas tanah Tak ada pujian Hanya hujatan dan olokan Jalan ke Golgota masih panjang Namun cintanya tidak singkat Cintanya lebih besar Daripada jalan penderitaan Terkadang Banyak keluarga kita yang gagal bangkit Setelah kejatuhan Banyak keluarga yang jatuh dan hancur Karena ego tiap orang banyak keluarga yang gagal bangkit karena setiap anggota keluarga memperjuangkan misi, visi yang berbeda. Banyak keluarga yang gagal bangkit karena masih dijajah ingatan yang buruk akan masa lalu dan rasa malu yang menekan. Tidak ada keluarga yang sempurna. Tetapi dalam keluarga kita belajar banyak hal. Saat kita membiarkan keluarga kita terus jatuh, kita telah membawanya kepada kehancuran. Saat kita bangkit dari keterpurukan, kita sedang membangun lagi keluarga kita untuk menjadi lebih baik. Marilah berdoa. Ya Tuhan Yesus, ampunilah dosa kami yang telah membuat engkau jatuh. Ampunilah kami yang sering menjadi sebuah kejatuhan keluarga kami. Berikanlah kami kekuatan agar mampu bangkit dari kejatuhan. Buatlah kami tetap setia menjaga keluarga kami, meskipun ada banyak masalah yang kami alami. Kasihanilah kami, ya Tuhan, kasihanilah kami. Bapak kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Perhentian keempat, Yesus berjumpa dengan ibunya. Kami menyembah dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Silahkan Misteri rindu. Tersobek hatinya menggendong rindu. Pertikam tombak Panas dan siapkan, surat urat nadinya melelehkan dosa. Bercampur debu dan keringat. kau berjuang menuju takhta. Senyum manismu yang dulunya terbungkus pelangi, Kini mendak pada bungkusan ternak bercampur darah. Namun kau tetap tegar. Seakan semuanya ini hanyalah drama manusia Jalan ini masih gelap Hingga lelah yang melelapkan Kau terpulai merendah Seakan menghisu pada tatapannya Saat mata hendak berpapasan, Kau merung membatin pada rindu ingin bangkulan hangat darinya namun sirna lepas disambut dosa dalam hatinya tangisnya bergemuruh anakku di manakah senyum manismu di manakah tawamu di mana indah yang kujahitkan itu Pulang nak pulang Rahim anaknya yang tak pedih Melihat buah hatinya Di pantai sendiri. Hati manakah yang tak hancur Melihat anaknya tertimbun darah Bibir manakah yang tak berbicara Melihat anaknya dipancari pukulan Namun ini tidak mati Maria Ia hanya mengisi Diam dan membapinya Sebab ia sudah tahu akan apa yang menimpa dirinya. Maria hanya pasrah. Pada rindu yang hendak pergi, pada senja yang datang kembali, pada kata yang hampir hilang. Dia menunduk pada percupan itu. membanting pada pintu kota yang bisu dan berpasrah pada panggung. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, ampunilah kami yang sering meninggalkan keluarga demi kepentingan. Berikanlah kami kesempatan untuk mampu berjumpa, merawat relasi yang lebih hangat dengan Tuhan. Bunda Maria, hadirlah dalam keluarga kami agar kami sanggup saling mengunjungi dan menabur kasih satu sama lain dalam nama Putramu kami berseru kasihanilah kami ya Tuhan kasihanilah kami. Perhentian kelima, Yesus ditolong Simon dari Kirene. Kami menyembah Kau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib suci yang kau telah menebus dunia. Simon tak pernah menyangka akan bertemu Yesus di jalan menuju Golgota. Dia hanya seorang petani yang melakukan pekerjaan biasa pergi ke ladang, dan kembali ke rumah. Simon dipaksa oleh serdadu-serdadu untuk membantu Yesus memanggul salibnya. Wajah Yesus yang menderita menggerakkan hati Simon untuk membantu. Ada banyak keluarga di sekitar kita yang perlu ditolong baik secara ekonomi, sosial, spiritual, dan psikis. Kita tidak boleh menjadi orang yang senang melihat keluarga lain menderita dan iri hati melihat keluarga lain bahagia. Banyak dari kita yang membangun tembok pemisah dengan keluarga lain karena hal sepele Tembok tidak lagi dibuat untuk mencegah hewan masuk, tetapi membatasi relasi sosial dengan sesama. Keluarga kita pun perlu ditolong karena kita sendiri menentukan masa depan keluarga kita. Keluarga kita perlu ditolong agar mampu bertahan meski banyak masalah yang dihadapi. Marilah berdoa. Ya Tuhan Yesus, Engkau ditolong Simon dari Kirene di jalan penderitaanmu. Ampunilah kami yang menutup mata dan telinga pada situasi penderitaan keluarga. Berikanlah kami keberanian untuk menolong sesama dan keluarga lain yang tertimpa banyak masalah. Jadikanlah kami pembawa damai saat ada pertikaian. Jadikanlah kami penabur cinta di ladang kebencian Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Ya Allah. Ya, Bapak kami yang ada di kami perhentian keenam: Veronica mengusap wajah Yesus. Kami menyembah Dikau, ya Tuhan, dan bersyukur kepadamu. Perhentian Veronica memandang melampaui kesakitan dan penyiksaan. Untuk akhirnya mengenal wajah Sang Juru Selamat Oleh karena kemurahan hatinya Ia diberi hadiah berupa gambar wajah Yesus Yang menderita pada kainnya Mengusap wajah berarti membersihkan noda Memberi pandangan baru dalam menyikapi sesuatu dengan pandangan baru, orang diberi kekuatan baru untuk melanjutkan perjalanan. Wajah-wajah yang sedih dan terluka selalu menunggu untuk dihibur dan disembuhkan. Luka-luka masa lalu, pengalaman buruk dalam keluarga kadang menjadi alasan untuk tidak berkembang. Banyak keluarga yang malu memperbaiki, enggan menyembuhkan luka masa lalu mereka. Luka itu dipelihara dan menjadi noda seumur hidup. Marilah berdoa. Ya Tuhan Yesus, ampunilah kami yang berani meneladani Veronica. Yang datang pada yang menderita dan mengusap kesedihan sesama Berikanlah kekuatanmu bagi keluarga-keluarga yang punya banyak beban hidup Yang masih terkekang masalah dan dalam problem masa lalu Semoga cintamu yang hidup dalam keluarga mereka selalu Kasihanilah kami ya Tuhan kasihanilah kami Yeah. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Yesus yang Maha dosa kami, Perhentian ketujuh. Yesus jatuh kedua kalinya di bawah salib. Kami menyembah kau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Sebab dunia. Yesus mulai lemah dan ia jatuh untuk kedua kalinya. Kejatuhan kedua memiliki makna yang lebih mendalam karena ada pengalaman di kejatuhan pertama. Namun Yesus tidak berhenti hanya karena sebuah kejatuhan. Tujuannya sudah ada di depan mata. Terkadang, sulit bagi kita untuk terus maju dan menyelesaikan sesuatu. Seringkali, kita ingin menyerah dan akhirnya jatuh lagi dan lagi. Banyak keluarga yang menyerah setelah ada masalah. Banyak yang memilih berhenti dan pergi saat melihat begitu banyak beban dan masalah yang terjadi dalam keluarga. Ada orang tua yang mengutuk kegagalan anak. Ada anak yang mengutuk keberadaannya sendiri. Keluarga tercipta karena cinta. Jadi jangan biarkan ia hancur karena masalah. Tak perlu meruntuhkan sesuatu yang telah kita bangun selama bertahun-tahun atas nama cinta, hanya karena suatu masalah. Tujuan dibangun sebuah keluarga adalah kebahagiaan. Jangan berhenti hanya karena kejatuhan. Marilah berdoa. Ya Tuhan Yesus Engkau jatuh untuk kedua kalinya Namun engkau bangkit lagi Berikanlah kami kekuatanmu Agar kami mampu bangkit dari penderitaan Dan persoalan hidup dalam keluarga kami Semoga kami sadar Bahwa kebahagiaan memang didapat Melalui banyak pengorbanan Bukan Sekali lagi Kasihanilah kami ya Tuhan Kasihanilah kami Bapak kami yang ada di surga Dimuliakanlah namamu Datanglah kerajaanmu Jadilah kendakmu di atas bumi Seperti di dalam surga Dimulilah kami dari pada hari ini. Dan Allah Maria Penerang Makhluk Pertama, terpujilah Engkau diantara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Kemuliaan kepada Bapa, Putra dan Roh Kudus. Ya Yesus yang Maha baik. Tentunya segala saat ini. perhentian ke-8 Yesus menghibur wanita-wanita yang menangis kami menyembah di Kau Ya Tuhan dan bersyukur kepadamu perempuan-perempuan itu berada di pinggir jalan salib sambil menangisi Yesus yang letih dan berdarah mereka menangisi Yesus, namun Yesus justru menasihati mereka bahwa air mata tidak menyelesaikan masalah. Lebih baik mereka menyesali dosa dan mengubah sikap mereka. Jangan tangisi aku, tetapi tangisilah dirimu dan anak-anakmu. Yesus tampil memberi kekuatan pada perempuan-perempuan Menangisi sesuatu yang telah terjadi adalah sia-sia Lebih baik menyiapkan diri Mengubah diri untuk menjadi lebih baik di kemudian hari Banyak keluarga yang membutuhkan penghiburan Dan perhatian untuk bisa menyembuhkan luka masa lalu banyak anak yang butuh kata-kata penghiburan, bukan semata nasihat salut. Apakah kita sudah tampil sebagai orang yang memberi penghiburan dalam keluarga kita, atau keluarga lain, atau kita justru menjadi orang yang menambah luka dan kesedihan mereka? Marilah berdoa, Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah dalam Engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhMu Yesus. Tentang keterjatuhan Setiap kita pernah jatuh Jatuh karena terantuk itu biasa Jatuh cinta dan jatuh hati itu sering Tetapi lebih sakit kalau jatuh di hadapan banyak orang Dia kuat namun jatuh juga Tentang keterjatuhan Dia hadir karena perkutusan, Dia jatuh karena penebusan Lalu kita jatuh karena beribu-ribu alasan Sadarkah kita seberat apa beban yang dipikul? Tentang keterjatuhan Banyak hal yang diperoleh dia pergi supaya kita tahu bagaimana cara untuk pulang. Bertobat karena sadar ada dosa. Jatuh supaya bisa bangkit. Dia ajarkan kita untuk berhenti berbuat dosa. Terkadang kita harus melepaskan apa yang kita inginkan. Bukan karena menyerah tetapi menyadari bahwa ada hal yang tidak bisa dipaksakan kasihanilah kami ya Tuhan kasihanilah kami kami ya Tuhan Bapa kami yang ada di surga dimuliakanlah nama datanglah rat Perhentian ke-10 pakaian Yesus ditanggalkan kami menyembah kau Ya Tuhan dan bersyukur kepadamu Sebaik. Yesus sudah memberikan semua yang ada padanya cinta perhatian pengampunan ketaatan dan akhirnya pakaiannya pun diberikan Jubah-jubah yang menyembuhkan perempuan waktu itu tak berhasil meluluhkan hati Albojo, karena mereka tidak percaya tubuh yang bermartabat itu diperci di labuah tubuh ke Yesus. Kebuliaan kepada Bapa, Putra dan Roh Kudus. Ya Yesus yang Maha Baik Perhentian ke-11 Yesus dipaku pada kayu salib Kami menyembah dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu Selamat Tangan Yesus yang telah banyak berbuat baik. Memberi penyembuhan dan pengampunan. Kini harus dihentikan oleh paku yang tertancap pada tangannya. Kaki Yesus yang telah pergi dari satu kampung ke kampung lain. Untuk berbuat baik. Kini dihentikan oleh paku yang ditancapkan dengan kuat di kakinya. Tubuhnya kini ditegakkan dan semua mata memandang kepada dia yang telah mereka salibkan teraja oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Sepi Dan dalam... Kedua belas Yesus wafat di salib Kami menyembah dikau ya Tuhan Dan bersyukur kepadamu Kesunyian dan kesendirian Menjadi teman paling akrab Bagi Yesus di atas salib Tenaga Yesus telah habis Tangan dan kakinya tak bisa lagi bergerak. Duri di kepala semakin menembus kulit kepala. Paku-paku semakin ganas menyakiti kaki dan tangannya. Tenagamu sudah habis, dan engkau haus. Namun engkau memberi, namun mereka memberimu anggur asam dari mulutmu yang keluh. Engkau berseru. Eli, Eli, lama sabatan. Allahku, ya Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Sebuah seruan pertama setelah sekian lama, Bapak selalu bersama dengan dia. Semua yang Yesus minta telah Bapak berikan. Semua yang Bapak minta telah dilakukan. Di atas salib Yesus buktikan Bahwa pengorbanan adalah Bukti paling nyata dari cinta Di atas salib Yesus buktikan Bahwa kesetiaan adalah cara Agar cinta Yang ada tak akan pergi Di atas salib Yesus buktikan Sudah selesai Aku percaya akan matahari Meski kadang awan mendung menutup cahayanya Aku percaya akan cinta meski kadang aku tak merasakannya Aku percaya akan Tuhan meski kadang aku merasa dia meninggalkan kita. Kadang kita merasa hidup kita banyak beban dan merasa Allah meninggalkan kita Namun kita mesti percaya bahwa Tuhan ada kita hanya harus rendah hati untuk datang kepadanya. Sesungguhnya, Tuhan bukan sebab untuk beban hidup kita. Tetapi justru, Tuhanlah solusi bagi masalah hidup kita. Apakah kita sanggup berkorban? Apakah kita mampu setia? Yesus, aku minta durimu. Aku minta durimu pindah di kepalaku Untuk hilangkan pikiran kotorku. Aku minta durimu pindah di kepala bapakku Agar bapak lebih pikirkan keluarga Daripada pikir hal lain. Aku minta durimu pindah di kepala ibuku Agar ibu lebih pikirkan anak-anak Daripada pikirkan bisnis Aku minta durimu Pindah di kepala temanku Agar temanku lebih pikirkan persahabatan Daripada memanfaatkan Aku minta durimu Pindah di kepala sesamaku Agar secama, sesama pikirkan dulu masalahnya Sebelum pikirkan masalah saya Yesus, aku minta pakumu. Aku minta pakumu untuk paku kaki saya yang lebih sering jalan untuk buat dosa daripada duduk dan berdoa. Aku minta pakumu untuk paku kaki Bapak yang sering tendang Mama dan Kamu. Aku minta pakumu untuk paku kaki mama yang sering jalan-jalan, tapi lupa masak untuk kami. Aku minta pakumu untuk paku kaki pewarta sabdamu yang sering jalan tanpa buat pelayanan. Aku minta pakumu untuk paku kaki tetangga yang pergi tinggalkan anak, istri, suami tanpa sebab. Aku minta pakumu untuk paku tangan saya yang lebih sering saya gunakan untuk selfie daripada berdoa. Aku minta pakumu untuk paku tangan bapak yang sering main judi dan sering pukul mama. Aku minta pakumu untuk paku tangan mama yang lebih sering ikut-ikut selfie daripada bantu ajar saya berdoa. Aku minta paku mu untuk paku tangan pewarta sablamu yang lebih sering pegang handphone daripada kitab suci. Aku minta paku mu untuk paku tangan tetangga yang hanya mau menerima tetapi sulit memberi. Yesus, aku minta mulutmu, aku minta mulutmu untuk ganti mulut saya agar bicara untuk jadi berkat daripada mengutuk. Aku minta mulutmu untuk ganti mulut bapa agar bicara memberi arah daripada marah-marah. Aku minta mulutmu untuk ganti mulut mama agar bicara yang baik tentang orang lain daripada berkumpul untuk bicarakan nama buruk orang lain. marilah berdoa. Tubat dalam balutan sepi dan penuh bekas darah. Tubuh lelah bergantung hanya karena dosa yang telah aku perbuat. Kianati hatimu. Sekalipun penuh siksa Hatimu tidak berubah Masih setia memberi pengampunan Yang tulus bagi orang sepertiku Yang penuh dosa dan salah Bisalah nafas lelah Masih terucap kata yang memberikan ada. Ya Bapa, ya Bapa. Ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Oh, Tuhan. Aku memohon. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Kasihanilah kami. kata-kata <tell> Seorang, bernyanyi, bubur, di Seorang bernyanyi di bagaikan Seorang sedih bagaikan sisi bagaimana tertutup batu. Seorang perempuan bernyanyi sepanjang semua Bernyanyi tentang putra yang terlalu, putra dan batu yang lalu. Ia bernyanyi tentang putra dan nyanyian batu yang terlalu. Sering. Seringkali kita kurang menyadari bahwa hal buruk yang terjadi dalam keluarga kita merupakan momentum. Untuk menyatakan cintanya Tuhan ingin tunjukkan Bahwa setiap keluarga Telah disiapkan dengan Pengalaman kehilangan arah Kehilangan kasih sayang Kehilangan perhatian Bukan menjadi alasan untuk mati Dan tidak lakukan Gerak baik Dalam cinta dan pengorbanan Yesus kita dihitungkan Semukan hak hal baik Yang dihilangkan Marilah kita berdoa Ya Tuhan Yesus Pengalaman kematian Mengarahkan kami Untuk hidup menjadi berkat Bagi orang lain Kadang kami ingin Kasihmu datang kepada Jilatang yang besar Padahal, engkau sedang menunggu kami di sana, di sungai cintamu. Engkau mau menderita, berbagi rasa dalam kematian, yang seperti kami. Semoga kebangkitanmu menjadi warisan bagi kebangkitan kami dalam hidup kami setiap hari. Kasihanilah kami, ya Tuhan, kasihanilah kami. <tuh> Kita berdoa Tuhan Yesus Kristus Engkau telah Tuh di kebumi Selamat menjelit Dan bapak disalih bagi kami Bantulah kami meneladani Perjuanganmu Untuk menyelamatkan manusia lainnya. Kami mohon berkatmu untuk keluarga dan komunitas kami Agar mampu menjadi tempat yang nyaman Untuk menyatakan kisah kasih Berkatilah semua usaha kami Berkatilah keluarga kami Agar kami dan apa yang kami kerjakan Sesuai dengan kita Untuk senantiasa kami mulaiakan Hari ini dan sepanjang segala masa Marilah kita memohon Semoga Tuhan berserta kita. Semoga kita sekalian dilindungi dan diberkati oleh Allah Yang Maha Kuasa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. ibu, saudara-saudari. Sekian, dalam salib pergonakan secara Kristus telah selesai Hari pergi kita itu.